Nah, nggak tadi ini kebuka ini lebih kebuka, itu dari eh, mana mon? Nih. I sabar ini gue liatin placement dulu. Ya udah dibilangin ya guys. <laughs> eh YouTube beda aja. satu poin nama PTS. Ntar pak, nah. ntar. Aku liatin. Wow. Ini kilo melayang tadi. Mana mon? Nggak si ini tunggu dia, dia mati. Dia, dia mau lihat uh, poin kilnya NFT. Muhammad amat anjim nah NFT poin killnya 4 hashtag empat belas ya wah beda satu poin sama Gede Mama, mama. <laughs> enggak bang enggak bang beda ya enggak kalau PMGC udah cok oh enggak eh, kalau enggak kalau gitu. PMGC udah Engga, enggak enggak enggak enggak kalau Engga. PMGC udah pempel saya Engga, bang bang mau bilang enggak oh kalau sabar oh enggak udah enggak perlu kayaknya pempel pempel sama deh poin ya. Ya. satu ya poin 1 iya kan soalnya kan? so, tadi mana, Gede mana, dapet mana, kill tadi Gede dapet kill mana lihat jadi dapet kill sama placement 1 mana cok Astaga oh, Wow gue, wow. masih tiga guys tiga gue, DR masih tiga gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, bang gue, gue, Wow Wow. Ya. Wow. di bawah juga seru Lihat nih di bawah, oh, nih. Di bawah iya. 4 tim 5 oh, iya. tim sampai capet oh, iya. zone Sampai Pas. zone poin Apes juga, poin juga poin. masih bisa gak sih? susah sih kayak, kayak gini loh Kalau salah satu dari mereka perform pasti dari 4 ini pasti ada yang jelek ada yang turun ya? iya jadi menurut gue ya Allah guys doa guys doa guys pegangan takat semuanya doa pegangan takat oh, oh, oh, ya Allah sabar liat ya. poin PMGC liat ya. PMGC Sabar, pempek nih, pempek Pempe, Pempe, kongret ya? Ih, ya? Ya, ya, ya, ya, ya, Pasang lagu, ya, ya, gitu bang. ya, ya, ya, gitu bang. Oh iya jauh ya, Gini bang, oh, ya, ya, BTR tambah ya, poin. GD tambah ya, poin. Sama poinnya masih sama, ya, ya, ya, ya, Tadi kan eh, dia yang tiga, Sorry sorry BTR nambah po, dapat poin. Oh awalnya jauh sih. Ge wow. Oh selisih 40 poin, Bang. Mgc, dong. apakah dong. bisa? Wow wow wow oh, wah, wajib wow. gede, Cok. Cok. Wah, ini harus BTR nambah yeah. 4 poin, GD nambah 2 poin. Udah segitu ya Empat puluh dua poin. Harus ada sesuatu, Ben, sama L sama Dimas. Sama L ya. cita-cita lu, Bang. Iya, cita-cita Cok -cita Aduh dia Cok saat saatnya nih Minta rumah juga